Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ini Kanda Bungy Official. Ya, setelah sekian lama libur Lebaran baru ngupload atau konten lagi podcast untuk cerita-cerita hal mistis. Kali ini kita kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi bagi dunia pernah pernik taman, yaitu Bang Ikonoah. Selamat malam Bang Ikonoah. Selamat malam. Jadi ini batur pengen lagi sekolah SMP dan SMA. Hmm. Mangga bang Iko, barangkali punya cerita hal mistis. Sebenernya sih kita gak pernah kejadian kalau bang Iko ning taroning iki si cuma terakhir gak kelas telu tuh uh, apa iya ya. kapan kita mulai ningkudit kita Boleh, dari belu. Jadi kun ceritanya kejadiannya sekitar tahun 2010, 2009 ya, 2010. Hmm. lah kema bersama di daerah. Nah pas niku sebenarnya pas lagi waktu sma ya, bloli-bloli blolly bloli nggak kema ya nih, nggak ada Ya memang nggak boleh, memang bloli Apa maning melewati garis nah, garis punya karena jadwal jadwal sekolah libur sekolah karohal yang adat sedia di situ atau di pegunungan punya kan ada kan larangan cuman hmm. karena emang jadwal libure jadi apa ya dipaksakan dipaksakan lah dipaksakan untuk bisa bisa berkemah di situ nah jadi digawai larangan jadi bisa berkemah tapi cuma digawe larangan harus no ya, ya. Gawe larangan jadi siswa itu blowing lewati garis yang ditaburi garam Nah, jadi ya dasarnya Riko rawang, Riko lah orang langgar peraturan ah kita <laughs> nah waktu semuanya dilanggar lah nih Bang Riko no waki Bang Iko no waki bercerita kan Bang Riko aku kok bisa. lagi waktu semuanya aku bisa ngelanggar emang eh, anak batur kita hmm, bawa saya kayak boleh geseng <laughs> karena <Sekarang, laughs> ya Oh, paham. Paham saya, paham Halo Mas Bubung. Mas Bubung jangan lupa nonton kalau nggak nonton jangan lupa ya. Ya. Nah, di situ ceritanya pengen pada bakar-bakaran Boleh Heeh. Hmm. area boletku Oh ya, sorry sorry potong. Jadi selain un, pelanggaran keduae boleh gawe api unggun atau bakar-bakaran di luar garis kuning. Ya. Ya. Bang iya, iya, iya. Nah, geng <tut> Kolonopo, ceritanya aku te ada teh bocah badak, bocah umbelan, bocah pilek, lakami santri. Nah, kalau aku, kalau aku pengen bakar bakaran, <tut> boleh pengen jajan di liga black, sang pas-pasan, nih, ngomang-ngomang, komet-komet, <tut> ngolah, barengan, nopo, ngolopo, karena inisiatif ada teh pengen nopo bocah badak, badak, <tut> <tut> kurang tuan itu ku, udah, udah kelobet kalo buat gede banget, kayak titik-titik kotak, semenek, gede-gede. <tut> Pergel yang mengatur perak, <laughs> pada mode sebatang beker, jauh ini kan gitu, barang-barang, ah, gue nih, hmm. bro, barang anu pengen, makan sini, kadang isi-sisi weteng angkat-angkat, Bakar hmm. boleh, gimana boleh, kuncung, miring, mungkin, nih, tenda nih, gede, boleh, tenda nih, Tauri tawuri arang, tuh, tawuri garbus, ngelewati area besar, boleh, bro, barang ngandung, arah nih, bocah ya, cabut-cabut, teh, cabut, always, oh, always, oh, ya, teh, tiket barang dibakar. Yes. barang mesti bakar dibakar, dibakar. perasaan wis banyak brandingku yakin wis malah lewati garis boleh jadi nyolong ya <tuk> nyolong keren dadah budai siapa dulu pada ngemet-ngemet -nge -nge -nge baik menurut ah barang mesti bakar kok keren kok keren <tuk> masih jelain, kita. <tuk> jadi waktu sebelum kejadian ente karo pupung bayun luaran e karo pupung luar e Kesempatan pada karena kalian sambil coba kembangkan mukanya ke bawah. Jumper, hingga kita pengen mengenai bahan. Nah, pas aku -pas semono, jadi si Riko karo pupung nih bakar-bakaran lewat garis. Nah, kita ikut untuk siapa sampai kita kok? kontrol marka. Kita beli, kita ya. posisi singa, kita sing arah kita kan. Jadi, Riko karo pupung posisi ini perbukitan, gak boleh cima. Gak lebih, memang udah Siapa ya sih? teluan pokoknya mana? pas wawainin Riko iku kaya mah pas was ngadilin Riko ih, bucak i bakar bakaran ente kok rani ngelewati garis kok yeah. iya ngapa bakar bakar ngelewati garis kan doli nah terus kita ngomong kok iya kik, kok si eh, ira kok kakar sama bayi yang harus kupung bayi lah aja gitu yang ngerang rasa loran aja yeah. cuman ning kita posisi nih kita ngelang si nasir mundur pun ngeleng yang nampil ceta kita pas lagi ngeleng ente kok hmm. ah... <laughs> Ya, Kira merindingnya pengen timbangan kira-kira. <laughs> Memang asli asli emang ya, kita baik. Oh, pas mingguan, oh, bocah dan bakar bakar Bocah bocah maksudnya. bocah bocah bocah bocah bocah bocah bocah bocah bocah bocah bocah bocah bocah bocah bocah bocah bocah bocah bocah Kita bocah bocah bocah bocah bocah bocah bocah bocah bocah Barang bocah bocah bocah bocah bocah bocah cuma wis landai miring sedikit mungkin jadi posisi orang lurus uh. miring sedikit nani ongo anak nenek nenek nenek nenek maksudnya masih bengikun posisi bengikun beng iya bengikun iya bengikun kita bilang nenek nenek wis wis wis kita ngomong ibu. Ibu, ibu ibu ibu ibu ibu siapa pot hmm. eh dudukat Rizky Thomas iya iya iya bisa mudu <laughs> bisa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 Melayu nah, sor bus langsung geger setan, setan wah, nah pasti di geger ada geger setan, setan ada bersuara, ada apa ini? Jadi ini apa? Jadi tadi itu ada yang lihat setan di atas, siapa yang ngambil suara bangaran? Ya, di Sewoty, khususnya setan, Sewoty pisang. Ayo uh. di kono apa? barang jadi waktunya bunuh, nih, komite di kompon mudut kretek, nah, balang akan sing mau, bilang penampakan nih, kodong? ya. Ya, ini apa ya? kayak masuk tolak balai, ya loh. Tolak balai, ya. tolak balai. Aduh, silahkan, sopet. Jadi sebenarnya, maksudnya smartphone apa nih? Mau ke grup ke sebelahnya? Jadi, kita scene planningnya serbet ya. Kita pengen ke komputer dulu kok. Makanya kita ngomong kok sih, lagi karsat babae. Kita jukar ngepukung gue dulu, ya. Karena itu, kalau roboh lah. Kalau si J, saya boh. Ya, maksudnya secara penampakan tuh apa? maksudnya? Ya, nenek-nenek. Iya, hmm. nenek-nenek. Cuman karena posisi yang bunuh, <tuk> situasi pertengkar, maksudnya. Cuma katon bayang anu dong bentuk bentuk baru-baru secara lumayan, jaraknya lumayan aduh, Yang pun gua, kejadian pun kebalen maning, pas esok-esok pada adus nih air terjun yang curug nah, Berarti di <coughs> nakloro ya Dina <kok>. di nakloro, <coughs> esok-esoknya curug kita ku gelati batur-batur ada bupak yang curug, wudun, hmm. kono curug adus-adusan i, iku Anak sing dalam ibu guru, ibu guru fisika. Ana ya. ibu kembangkan untuk motor, orang orangkan sama motor. foto. Nah, sapaikan ibu. Sawi. Ibu Lili. Oh. Ibu ya, catatan ya. ya. Nah, Ibu Lili ku dalang. Diko awas. Nah, sing juranku ada sing nyerot waktu gede banget. Untung belikan kata saya kin kepuk. Nah. Para kanca kaget. Wed dalang sing apa sih? Kayak Daud mata gerakku Kayak anak Wong Melayu bilang wah kita merinding gus, presiden duran curug ya persenduran curug. Karena si garwat tua untung indar. Pas nakon ibu lili, nggak jemaah banget nanti itu. Tapi sebenarnya dari dari kelas hiji lah seluruh kelas ya. Sing sing sing sing sing parah sing kan kelas hiji cerita kau ya. Bener-bener ber sampai lima puluh uang suruhan Iya iya betul. Sampai balik ke mindalan. Surupan paruh balik, kopi, kopi, kopi, kopi, kopi, kopi, kopi,